Ya Allah, penerasa semua, Ira lefusma, onika di mana pun berada dari St. Peter, Vatikan Roma, kami menyampaikan selamat pasca untuk semuanya dan semoga sehat selalu akan memberkati kita. Yahou.